teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Sadi, di sini dalam kolom jaya teman-teman semoga kita semua selalu dalam limbahan rahmat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di tangan saya sudah ada namanya HIV digital e -Homik. jadi hari ini kita semua di jaya akan belajar bagaimana cara menyembung HIV digital e ini jadi, mic-nya nanti bisa di sini ada nya ya, seperti itu. Ini input-nya dua mic. Uh, di sini ada dua IC. Yang pertama adalah IC OPM, 4558. Uh, datasheet nya saya screenshot 2 seperti ini. Uh, ini tegangannya atau tegangan kerjanya uh, simetris biasanya. Uh, antara 12 sampai 15 seperti itu kemudian yang eho ini pakai IC HT8970 tetasipnya kurang lebih seperti ini ini menggunakan uh, tegangan kerja sekitar 4 sampai 5 volt oke okay. bagaimana ini lebih dekatnya kemudian proses atau cara menyambungnya bagaimana mari kita belajar bersama teman ini sudah lebih dekat ya uh, lebih dekatnya seperti ini kelihatan ya oke okay. di sini min 12 volt dc ini plus 12 volt dc ini ground dan ini ada zener 5 volt jadi ini sudah masuk ke sini sudah 5 volt teman, teman seperti itu kemudian ini ada speed rev Kemudian 4558, karena opm-nya ini isinya dua 4558 558 ini seperti itu. Jadi uh, di sini inputnya ada dua mic ya. Ini volume mic pertama, volume mic kedua. Ini mic pertama, ini mic kedua. Inputnya, outputnya tetap nanti jadi satu seperti itu. Ini ada uh, mute ya, biasanya ini nanti saklar di jumper dengan ini, dengan apa namanya, uh, ground. Cuma ini kita tidak gunakan ini ya seperti itu. Oke. Okay. Uh, kemudian belakangnya seperti ini. Oke. Okay namanya, oke tampilannya seperti ini cukup ringkas dengan empat potensiometer. Supply kami akan menggunakan power supply yang ini, ya dengan dua adaptor ini, ya ada di videonya. Insyaallah di sini videonya, insyaallah ya seperti itu di pojokan sini Insyaallah. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah cara menyambung ini. Kita akan menyambung untuk yang ini ya uh, kita akan cek konektivitasnya kemana. Bagi teman-teman yang sudah profesional insya Allah sudah tidak perlu belajar Nyembung ini lagi cek lagi ya, oke? Okay. Yang sebelah sini ini adalah yang positif, ini patah ya. Oke, kedengaran teman-teman ya. Yang ini adalah yang negatif, The ground. Untuk yang ini ya, yang negatif yang depan dan yang positif yang... Belakang ini oke, teman-teman. Ya, jadi yang mana mic 1 mic 2 nanti langsung kita sambung. Oke, karena groundnya ini jadi satu, maka kita akan jadikan satu groundnya di sini. Ya, Ini ground. Kita akan sambung begini tidak apa apa ya sambung begini atau nantikan makainya gantian teman-teman kita sambung ya sambung langsung di sini ini hanya untuk coba kalau untuk eh, dibuat hari-hari atau dijual, mending dipisah, jangan digabung. Begini, Dan tentunya ada box ya. Oke, ini ground, ini positifnya. Nah, untuk ini, yang groundnya itu yang tengah, teman-teman ya, yang tengah. Ya, jangan sampai lupa kalau mix satu, mix 2 nya nanti. Terserah yang mana saja. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Ini dibelintir dulu, teman-teman ya. Dikasih solder dulu. Hati-hati ini panas. Yang tengah ini ground. Kita pasang di sini. Kurang banyak sepertinya. Pokok yang tengah ini ground. Oke. Okay. Ground. Yang ini adalah mic plusnya. Entah yang mic 1 atau mic dua, tahunya nanti oke. Okay. Oke, okay, teman, ini inputnya untuk outputnya ya. Outputnya karena outputnya ini nanti yang positif adalah di paralel ya, di paralel ya. Kalau yang kemarin itu yang equalizer di seri, yang ini di paralel. Jadi biasanya dikasih filter ya, penghambat dari resistor. Biasanya itu antara 10 sampai 100. Tapi saya di sini menggunakan 1k ya. Ya, positifnya mana ini? Oh, ini. Yang di positifnya ya nanti kan jadi stereo walaupun di sana di dalam powernya jadi mono yang penting nanti saya memperlihatkan stereonya oke okay. seperti ini teman-teman untuk uh, negatifnya saya akan potongkan kabel dulu Oke, di sini ya. Oke, sudah. Lanjut, kita praktek ke speakernya, teman. Ya. ya, kalau di apa di video yang ini, coba nanti saya edit ya. Yang di atas ini, uh, video yang di atas ini yang kemarin, yang apa namanya uh, equalizer itu di seri sekarang ini di paralel bisa melalui dari sini di powernya ini nyala ndak kameranya oh nyala ya bisa dari dalam sini atau langsung dari sini ha karena ini praktek saya langsung dari sini ya oke okay. di paralel dengan pokok inputannya ya di paralelnya ya oke okay, saya dekatkan di sana sudah ada nyala sebetulnya Uh, untuk musik, kita akan paralel ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan, tutul kelihatan ini. Groundnya kesini, di saja. Ini uji coba, oke. Kemudian, ya, ya. biasanya di lewat sini, lewat dalam, dalam power ini, cuma lewat sini, Allah bisa, teman-teman. Oke, sudah. Saatnya saya akan ngambil power supply. Oke, seperti ini ya. Yang merah yang tengah ini adalah CT. Hmm, CT-nya saya pasang dulu. CT ini di ground, ground-nya yang sebelah sini saya pasang dulu. Kemudian yang ini Positif Jangan sampai salah teman-teman Walaupun ini hanya dicoba Kemudian eh, Yang ini Min Min ini ya Sebelahnya Oke okay. Oke okay, sudah seperti ini, ini saya uh, tutup dulu. Semuanya saya tutup. Oke, okay. saya sudah menyediakan uh, dua adaptor. Ya, dua adaptor. Ya, oke, okay, dua adaptor sudah nyala. Kelihatan ya, saya akan mundurkan dulu. Biar kelihatan semua, di sana musiknya ya, nanti saya nyalakan. Oke. Bismillah. Mudah-mudahan tidak kongklet. Oke, nyalakan. Pikirnya, powernya, micnya. Saya akan musiknya putar dulu musiknya bunyi speakernya saya akan pasang dulu eh kok speaker mic lewat belakang aja saya tidak tahu ini mic berapa coba musik saya matikan dulu saya buka semua mudah-mudahan bisa cek cek cek cek bisa teman teman cuma suaranya kecil cek cek cek cek cek cek cek cek ya uh, nya bisa cuma di mic nya ini Agak pelan ya, dengeran ya, bisa ya. Ini, ini, ini, ini tanda kalau bisa ya. Cik, satu, dua, cik, belum bisa teman-teman ya. Ini mic berapa ini? Coba mic, mic berapa ini? Mic satu, cik, cik. Cik cik cik cik satu dua speed ya saya dekatkan teman teman ya ya bismillah ya saya dekatkan yaitu sebentar ya cik Se, ya. cik cik cik cik cik ini mikrofonnya sedikit bermasalah cik cik yang ini speed, yang ini refep, cik cik cik cik, ya memang sedikit bermasalah, cik cik cik, cik cik cik cik, cik cik cik cik cik cik cik, saya coba ganti. Ini dalam kondisi full ya, ini semua ya. Woi kayak punya robot. Cik, cik, cik, cik satu dua. Cik, cik. cik, cik. coba di speed, speed, speed saya turunin. Cik, satu dua. Cik, cik, lo, lo, cik, satu dua. Uh, RF-nya saya turunin juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi suaranya seperti ini. Ya. Yang terjadi suaranya seperti ini, speednya saja saya naikkan, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik. wah wow, ini harus seimbang, cik, cik, cik, rafepnya saya, pantulannya saya tinggikan, Reverb. cik, satu dua, cik, cik, speed saya turunkan coba, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, satu, dua. Coba sambil musik dinyalakan. Cek musiknya ini kecil ya, karena di belakang ini juga ini teman-teman ya. Saya taruh dulu ya, saya kecilin dulu karena copnya ini juga bermasalah. Ya musik oke okay ya, betulnya ya. Cuma karena chick musik oke, okay. enggak ganggu ke musik dan mic juga oke. Okay. Chick satu dua lo, chick. Karena ini micnya juga kurang peka teman-teman ya. Chick satu dua lo, lo, chick, chick. Cik, satu, dua. Cik, cik, lo. Cik. Cik, satu, dua. Cik, satu, dua. Suara dicoba. Oke, teman-teman, ya. Demikianlah cara memasang uh, echo seperti itu. Uh, semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. kata dan sebagainya eh terlalu besar kecilin dan oke okay, kami akhiri taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh